aku lupa momen nakal degil kita Kenangan yang dada ganti rasa lucu imbas kembali jaga diri sak kau situ Terima kasih yang masih setia sama aku dari hari mula kenal hingga otak tak bersatu. Kau satu, tiga, empat, ndak ada duanya. waktuku jatuh, yang daluan ketawanya masih ingat. Waktu kita begadang, main ML ditemani kopi hitam dan era. Tiba-tiba, member masa bikin naik selera. Barulah tambah selesa. Ku pertama, salam pun salah-salah, sekarang punya salam rahasia. rahasia. seksi kita terus kena, memang dan mental, jiwa hati kena kental. Jangan kau risau kalau kau butuh cinta. Makin ku rindu, akan ku tulis dalam kamus hidup. Oh. oh.